Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alvaris Masih. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar. Tetapi seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru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 telepati paling maju kita lakukan sehari berapa kali dan butuh waktu berapa lama agar telepati kita bisa berhasil jika pertanyaannya berapa lama telepati yang harus kita lakukan berapa hari berapa minggu atau berapa kali kita melakukan telepati dalam sehari jadi begini teman-teman Sasaran dari telepati adalah perasaan dan keinginan si target. Sasaran dari telepati yang kita lakukan adalah perasaan dan keinginan si target, teman-teman. Jika dalam sehari kita melakukan telepati beberapa kali, maka sebanyak itulah kita akan hadir dalam perasaan target yang sedang kita telepati. Begitu juga dengan waktu, teman-teman. Jika berhari-hari kita melakukan telepati, maka berhari-hari juga kita akan berada di pikiran si target Dan dia menganggap bahwa apa yang dia pikirkan tentang kita Itu adalah hasil keinginannya sendiri Dia tidak menyadari bahwa yang dia pikirkan itu adalah Apa yang telah kita pengaruhi teman-teman Dan apabila teman-teman melakukan telepati itu Dengan tujuan agar dia jatuh cinta pada teman-teman maka dia akan merasa telah jatuh cinta pada teman-teman dan dia menganggap bahwa itu adalah hasil keinginannya sendiri dia tidak mengetahui bahwa yang dia rasakan itu jatuh cinta itu adalah hasil dari apa yang teman-teman pengaruhi melalui telepati seperti itu dan mungkin teman-teman berpikir bahwa selama ini teman-teman sudah melakukan telepati berkali-kali dan target sudah jatuh cinta tetapi teman-teman menganggap bahwa itu belum berhasil karena dia belum mengatakan secara langsung dengan teman-teman jadi begini teman-teman sebesar-besarnya rasa cinta yang kita rasakan terkadang lebih besar lagi rasa takut untuk menyatakan rasa cinta itu teman-teman mungkin ada beberapa orang yang langsung belakang katakan bahwa dia jatuh cinta sama orang yang dia cinta tetapi ada juga beberapa orang yang lebih memilih cara berbeda untuk menyampaikan rasa cinta itu mungkin ada yang hanya memendam rasa cinta itu mungkin seperti itu teman-teman mungkin ada yang lebih memilih untuk mencintai dalam diam seperti itu oke teman-teman jadi intinya telepati yang teman-teman lakukan itu sudah masuk teman-teman dia sudah merasakan apabila teman-teman lakukan telepati itu Sesuai dengan e, cara telepati yang sebenarnya teman-teman Oke kita masuk di pertanyaan kedua Ada yang bertanya tentang betul tidak telepati kita berhasil atau tidak tergantung responsi target Di pertanyaan kedua ini saya pernah membahas tentang hal ini teman-teman Bagaimana telepati kita gagal karena target tidak merespon pesan yang kita kirim Hal ini biasanya terjadi karena kita telepati kepada dia pada waktu-waktu tertentu. Teman-teman, sebenarnya telepati ini bisa kita lakukan di semua waktu. Kita bisa lakukan telepati ini di saat pagi, siang, dan malam. Tetapi ketika kita lakukan telepati di saat pagi atau sore atau siang, itu si target biasanya sedang beraktivitas. Biasanya sedang beraktivitas di saat dia beraktivitas dia sedang memikirkan banyak hal sehingga ketika pesan kita masuk pada dia dia tidak menerima pesan kita dia tidak merespon pesan kita sepenuhnya karena di saat itu dia sedang memikirkan banyak hal seperti itu hal yang kedua berhasil dan tidak telepati kita tergantung responsi target. Hal yang kedua ini berkaitan dengan pertanyaan yang nomor satu, yaitu bagaimana target untuk memberanikan dirinya untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan, yaitu pesan telepati yang kita kirim kepada dia. Jadi untuk pertanyaan ini, hal pertama masalah waktu, sehingga terkadang dia tidak merespon pesan kita karena dia sedang memikirkan banyak hal, sedang bekerja seperti itu. Hal kedua seperti pertanyaan yang pertama tadi, yaitu ketika kita sudah berhasil untuk menyampaikan pesan cinta dan dia sudah merasakan itu namun dia mengabaikan, dia tidak mengatakan secara terus terang kepada kita dia hanya cinta dalam diam, seperti itu oke teman-teman kita masuk di pertanyaan yang ketiga pertanyaan yang ketiga yaitu apakah telepati bisa kita lakukan kepada orang yang sudah lama tidak kita ketemu apakah kita bisa lakukan telepati kepada dia, tentu bisa teman-teman Telepati sebenarnya kepada siapa saja bisa. Orang baru, orang lama. Saya terus terang teman-teman, orang yang belum pernah melihat saya. Orang yang belum pernah mengenal saya. Seperti cerita saya yang ini, saya telepati kepada seseorang yang belum saya kenal dan berhasil. Apalagi orang yang sudah pernah bertemu dengan kita, berkenalan dengan kita, meskipun. Dia sudah lama tidak bertemu dengan kita. Pasti bisa, teman-teman. Teman-teman, coba saja. Semoga telepati yang teman-teman lakukan berhasil. Oke, teman-teman, kita masuk di pertanyaan yang keempat: telepati, apakah harus kita menggunakan musik atau tidak? Sebenarnya begini, teman-teman. Tanpa musik pun kita bisa lakukan telepati. Saya beberapa kali pernah lakukan telepati tanpa musik, dan itu pun berhasil saya pernah lakukan beberapa kali dengan musik itu pun juga berhasil sebenarnya musik ini tujuannya agar kita lebih relax lebih fokus dan kita lebih nyaman dalam menikmati pesan yang ingin kita kirim kepada si target seperti itu tergantung teman-teman saja lebih nyaman dengan musik atau tanpa musik seperti itu Oke teman-teman, itulah empat pertanyaan yang saya jawab kali ini di video ini. Dan semoga teman-teman semua bisa paham. Dan apabila teman-teman tidak paham, teman-teman bisa bertanya dan pasti saya akan menjawab. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Masih.